ya Ya ya ya ya. Keren keren keren. Karanya nyetingnya. Cara ke nyeting diamond duwe. Ketemu. Ini ketemu apa ya bareng sama dia Pas ya videonya. Saya aku balen normal itu. Nah, kan gerakan mak ya. Sungai kok jir setahun tahun, itu. Yosiko ya, tanggal 2019. Nah, oh iya, berarti iki oh tutu jam oh, Pak tahun, berarti tanggal iki hari, bulan tanggal tahun. Tahun. tahun, tahun. tahun <tuk> ini jamnya <tuk> beta. Bulan piro iki ba? Bolu yo. Bolu. Tanggal 3. Heeh, dadi sing nguncine iki sing Pak. 23 Agustus 2019. Jadi, saya lama sampai jam Kita beli baru depan, jatim, di bisa di kanan. Kami waris ketik, naon Ini Oh, ada dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, itu ya CC 250 itu ya. Oke, okay. mas Hadi, silakan diperkenalkan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Uh, terima kasih uh, untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Mas, Mbak sudah memberikan waktu ya di acara gathering, eh, gathering nasional MPM motor Pasuruan. Uh, pada dasarnya kita seperti yang disampaikan sama Mas Hafiz tujuan gathering ini untuk lebih lebih mengenal uh, calon calon pembeli uh, dari Pasuruan khususnya uh, untuk Nah, lagi produk-produk dari Honda. Jadi, salah satunya uh, saya ini bertugas untuk menjelaskan salah satu produk terbaru juga, termasuk terbaru juga. Ini produk Genio. Produk Genio ini uh, bisa dipategorikan dengan bentuk baru. Produk Genio ini juga ada keluaran terbaru juga uh, tipe metik besar LED yang di sebelah depan. Kalau misalkan bapak ataupun ibu atau mas apa ya uh, menceritakan atau menginformasikan tentang produk Genio atau yang terbaru ini. Ini benar yang diinformasikan sama Mas Abi. Produk ini keluar di antara yang berada itu seperti di bawahnya Jeep, di yanar kutip dan tip CC-nya 110. Ini ada dua tipe. Satu tipe CBS yang satu tipe ISS atau i-green stop system. kebetulan yang ada di display yang di depan ini. Ini tipe yang CBS. Dengan warna merah di sini sudah dilengkapi uh, charging, ya, sama dengan Scoopy, tapi posisi chargingnya itu di depan, di dalam box, di dalam box ini Tentunya mungkin nanti uh, ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu tentang mungkin charging atau apanya nanti jajan pertanyaan eh uh, Di sini juga dilengkapi, ya, ada alarm security, antar base system, dan... Kalau yang di tipe CBS ini uh, tidak ada untuk alarm security dan antwar back Di sini nanti kalau misalkan yang idling stop system itu di sini ada saklar uh, ya. Seperti mungkin bapak ibu sudah tahu ya di tipe yang sebelumnya vario 150 atau vario 125 yang ISS itu ada saklarnya di sini. Uh, dari depan dari lampu depan ini sudah LED. Tapi untuk lampu sen samping kanan, belakang depan, kanan kiri itu masih pakai bola lampu. Di sini varian lampunya banyak. Ada yang tipe yang yang ini uh, yang CBS dengan yang ISS. Ini salah satunya. Terus full digital untuk uh, optiknya Yang di depan ini full digital. Untuk pembelian di bulan ini, ini saya, perlu saya saya informasikan juga Ini ada program aksesoris, tiga item uh, Di depannya, itu aksesorisnya sama depan, sticker. ada tiga Kalau pembelian tipe jenuh di bulan ini Umum ya, maksudnya umum yang dimiliki dari produk Honda ini. nggak usah dicabut, langsung dari sini aja. Ini sudah terbuka, tapi di posisi sink, ya akan langsung terbuka. Jadi, nggak perlu buka kunci untuk uh, yang tipe ini. Kalau yang di kita masih mencopot kunci, terus kita buka di belakang kalau ini sudah tidak, ini langsung di depan nice. sebelah sini ini langsung di depan seperti penyanyanya vario penyanyanya seperti, jadi ada pengamannya juga ada magnet Oke. kalau untuk abu ini tidak ada. tinggal yang di sebelah sana itu juga produk baru kita ADV itu termasuk besar itu dia akan PCX dengan sebelah sana, itu tidak test pak kalau misalkan usul bapak mas mbak yang mau mencoba sini itu test bisa dicoba seberapa nyamannya atau ini nanti kalau kalau ya. untuk nah, yang lain sih ini untuk lain tentang gitu yang lain Oke. Ini pertanyaan yang penting menurut saya ya. Di sini kan tadi saya menjelaskan charging. Mungkin saya bisa dibantu sama Pak Tor ya, sedikit anu ya. Ini di sini ada soket ya, Pak. Soket atau tempatnya charging seperti bunyinya mobil tapi, cacingnya di sendiri, ini sampai sangat jadi dulu, tepat posisinya di sini. Iya, di mana? Coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, oke, coba, coba, ya ada coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, coba, Oke okay, saya panggil tiga ya. Pak dari Kementerian Rejo. Oh